Alaikum dolor-dolorku kabeh, yo kabare? Ajo ngomong sopo-sopo. Asline aku ga iso dari pembawa acara. Waka kanca-kanca, aku tansah nosen uapik gawe dolor-dolorku kabeh. Waduh, seng nggak ngerti bosoku iki, takono koncomu, sahabatmu, palemu, bulemu. Sopo ae seng penting usaha. Waka kanca-kanca, wes aja perkawon story nyeritano. Sepenggal tipe cowok gombal, disimak aja. Bisitu di cewek sendirian aja nih. Kenapa, Mas? Makan soto di Rawa Buaya. Cakep! Kamu jomblo, boleh kenalan, Kak. Ya, waduh, boleh. Nama saya Painem. Bawa paku dipukul batu, dicampur jamu di atas tungku. Beribu wanita yang mencariku, hanya kamu yang aku tunggu. Wakakak-kakak, cium. waduh gombal terus, duduk sini mas Kak kakak -kak, dapat nih, tenang mbak Saya sudah jinak kok Mantap, nih cowok